lihat guys di rumah ada apa sih namanya tekek tuh ada dua ini yang agak kecil itu yang gede tuh tuh warna apa itu warnanya ada tiga merah putih sama apa itu ih keren juga ya merah putih ih tadi mah ada birunya itu sekarang berubah lagi tekeknya tuh. Tuh, perhatikan lagi makanin belalang. Ini tekek tekek liar, guys. Tekek liar tapi dilihatnya dia lagi cari makan kasihan. Ya kan? Oke, okay, guys, terima kasih.